Singkat saya ngomong ya, ceritain kemarin ya, kalau saya ceritain bisa nginep Bapak di sini. Singkatnya apa? Beb, nanti pintu masuk ono, Beb, gerak-gerak depan 15 menit hancur. Deh. Itu ngomongnya di kantor, kawan Nanti setelah itu, Beb, majelis talinya Habib, ini tempat acara hall, camalit pengajian, ini 15 menit hancur nanti. Setelah ini, Beb, makam bawa periuk 15 menit hancur. Deh. Saya, depan saya, depan orang tua, saya bilang, Pak, wali kota sampai ngomong jangan sembarangan. Insyaallah Allah yang hancur bukan ini tapi bapak nantinya. Nah, saya ini nggak tahu bapak ibu. Saya pikir kan bohongan, lalu saya. Saya ngajarin ngaji di sini sama anak kecil. Santri saya 60 orang ngajarin ngaji. Nanti tiba-tiba ada laporan. Bapak tambah break mau digusur. Kapan? Sekarang itu banyak ribuan sampel PP katanya. Itu sampel PP ribuan, Pak. Jumlahnya ada 7.000 sampel PP. Itu saya punya santri 60 anak kecil yang menang yang mana ini. Kalau bapak punya durian sama ketimun diaduin. yang majret adalah ketimunnya ya. Tapi pertolongan dari allah. Nah santri saya, nah mereka 7000 ribu ini bukan hanya orang, tapi bawa alat gerak, beko, tahu pak beko bang? Iya. Ya. Beko, budo, star, gas air mata, senjata tajam, air water cannon, perik mata, tameng, helm komplit. Nah santri saya ke depan itu bawa itu tuh alat itu tuh hadro. Apa orang jauh bilang terbang, terbang, terbangan ya. Kalau saya hadro bilang, ini bawa ke sono santri saya ke depan nah sampai depan itu berhadapan sama ribuan sapol pepe, mereka udah siap, dia bingung Lu anak-anak kecil semua katanya udah gitu kecil semua kayak Pak bersarung semuanya, saya santri saya anak kecil begini bersarung semuanya, gak ada yang pakai celana, oh bersarung semua katanya. udah gitu bawa hadro selawatan di depan gak ada rasa takut anak kecil santri saya gak ada rasa takut tiba-tiba nah, ada komandan sapol pepe saya lagi itu belum tahu namanya namanya sekarang udah tahu harian tua wajib itu badannya gagap bungis mukanya seram itu bicaranya kasar Pak. bongkar, tidak ada makam wali-walian ya Allah, ya Rabb itu saya kaget terkejut, siapa yang mengatakan begitu itu berkata anak, anak kecil santri saya pemandangan sahabat bayi, saya, saya berdoa di depan ya Allah, ya Rabb itu orang mengatakan begitu, ya Allah, ya Rabb berkat silahkan roma, mama periuk itu biar kena aja ya Allah, ya Rabb itu begitu saya doa, ngaminin anak, anak kecil itu jatuh, Pak itu jatuh, gak bangun-bangun saya lihat itu nggak mau bangun, digotong sama pasukan Sabal PP digotong dibawa kemana saya nggak tahu di ambulan. Itu saya berdoa lagi ya Allah ya Rabb jangan dikasih bayi itu orang, jangan dikasih sehat, jangan dikasih sembuh, dan jangan dikasih mati dulu ya Allah ya Rabb Sampai sekarang nih bapak ibu komandan Sabal PP kejadian 2010 sampai sekarang 2019 berarti udah 9 tahun. Sampai sekarang itu komandan Sabal PP itu masih hidup tapi yang terletak di kasur, nggak bisa bangun, nggak bisa duduk. Nah itu badannya gede gemuk, itu habis badannya badannya kurus, kotoran beraknya di kasur, kencingnya di kasur makan di kasur, itu kasurnya penuh dengan kotoran, makan keluar lagi, makan keluar lagi makan keluar lagi, udah loh. itu keluarganya udah angkat tangan, capek Manggil apa namanya kua kiai ustad wilayahnya, suruh bacain yasin supaya biar cepat mati katanya tapi gak mati-mati sampai sekarang panggil dokter, suntik mati Jangka berapa bulan, disuntik mati, gak mati-mati akhirnya dimasukin ring yang harga 100 juta jantungnya, itu ringnya itu keluar lagi, keluar lagi nah dokternya ini agamanya Kristen, kata dokternya ini nggak bisa bahai, harus minta maaf di makam Mbak Prio katanya, jadi dokternya ngomong begitu, nyaranin, sampai sekarang nggak ada minta maaf seperti itu. emang saya udah sakit hati juga, itu depan saya ngomongnya seperti itu, singkat Bapak ya ini sampai sekarang dia masih hidup, cuma badannya habis mereka nah yang megang beko nih sapu pepe, itu begitu bergerak menghancurin pintu mas burah pura depan tiba-tiba bekonya itu mati udah tersentuh lagi nih apa pintu mas berapura mati tiba-tiba mesinnya meledak. Meledak keluarkan api kebakar dia kaget terkejut begitu ngeliat ke depan itu supir bekonya ngelihat orang raksasa pakai jubah putih-putih itu tingginya begitu dilihat 35 meter tingginya itu depan orang raksasa jadi ada gaib akan Mbak nungguin depan ada satu orang di sini, dua orang katanya mereka ngelihat. Yang gerapura kedua, dua orang, satu orang Itu kabur semuanya Mereka loncat, ngasih tahu Itu lihat ada orang yang saksa kabur semuanya Nah mereka disono Di depan gerapura itu melemparin batu Apa bukan lempar batu, mengeluarkan tembakan gas air mata Nah gas air mata ini di alam yang kembang periuk ini hampir 30 butir gas air mata Itu tidak ada yang medak Satupun juga Diambillah santri saya anak kecil Diambil, dipegang, dilemparin ke sapel pepe Jatuh di sapul pepe itu tiba-tiba meledak mengeluarkan asap, perih semua matanya sapul pepe. Banyak ajaiban itu luar biasa. Mereka heran perih, bubar semuanya. Mereka mundur, maju lagi, bawa air water cannon yang perih ke mata, itu airnya disemprotin karena kecil. Itu air itu kalau kena mutanya, matanya itu bisa perih, kalau diobatin bisa buta, mengakibatkan buta. Itu air itu begitu masuk di, apa, di halaman, itu gak kena anak kecil. Itu kayak ada yang jagain di halaman pun air pun nggak jatuh sampai ke bumi. Di alam -alam. Gak yang mau itu enggak jatuh kan di Tiba-tiba dari halaman keluar angin besar, itu air didorong sama angin berbalik lagi yang tersemprot adalah sako PP. Perih semua matanya. Jadi banyak gaib yang jagain di sini Pak. Tolongin. Mereka mundur lagi, maju lagi. Itu santri saya anak kecil ditembakin purut tajam. ditembakin purut tajam itu emang mau dimatiin saya sama santri saya hari itu juga. Urut aja mematikan ibu sumpah saya demi Allah, demi Rasulullah, demi Quran. Mereka udah sediain ratusan terletak di si tanah merah. Itu kalau habib mati di tempat santri saya mati di tempat itu hari itu langsung diuruk sama tanah merah tanpa disolatkan lagi, tanpa dimandiin lagi, tanpa dibungkuskan kapal Tapi Allah punya perlindungan perlindungan Itu begitu ditembak anak kecil santri saya kena badannya tapi nggak tembus bajunya pun udah bolong, <tuh> bajunya nggak bolong nempel di baju jatuh. Nempel di baju jatuh, itu yang ditemukan peluru tajam ada 12 belas 12 dua belas peluru tajam kemarin kejadian, itu alhamdulillah. Nah mereka bingung maju lagi dihadapi lagi sama satria karena kecil di depan, itu tamengnya dipukul bela dua, helmnya belah dua. Nah mereka bicaranya apa ngomongnya? Ini ah satri yang Mbak Perit mungkin dikasih ilmu sama Habibnya, padahal saya nggak kasih ilmu apa apa, yang ini cuma banyu tek singkong aja. Cuman saya di sini suka ngamalin ngamalin baca Ijib sakran ijitakrar ini ada tiga lembar apa ada tiga lembar cuman tukilannya saya saya ambil bacanya itu Alfi Alfi Alfi tujuh kali la khola la bila adzim. seribu seribu kekuatan tidak ada ya dari upaya kecuali kekuatan dari Allah Taala itu dipukul taming kecil belah dua ayam belah dua bingung mereka mereka mundur nah tiba-tiba santri saya di depan mendengar suara saya teriakan ya, saya katanya suruh mundur lari ke makam Bapak jamaah semua anak, -anak mundur deh. Ini saya belum pernah bilang mundur itu kejadian perang kemarin. Itu selalu takbir, Allah Akbar, Allah. Cuman anak-anak santri saya ini bilang ada suara saya suruh mundur. Saya bilang kok oh, para mundur semuanya. Nah sebagian ke makam Mbak priuk Ya udah saya suruh. Udah jarak ke makam Mbah berdoa, munajat, wasila minta tolong. Nah saya sebagian berapa puluh orang di sini gerbang itu. Saya itu udah ketakutan bapak ibu. Udah serahkan kepada allah tahu. Udah siap mati di sini tempatnya. Itu berdoa terus saya jalan terus ya Allah ya Robber. Kata Silka Roma Mbah Mudah-mudahan nih makam dijaga, jama dijaga. Nih. Nah, rupanya mereka ribuan masuk, Bapak. Tapi nggak masuk kemari, Pak. Nggak masuk kemari. Ini dari gelap kedua ini 30 meter ke depan itu begitu masuk stop, dia lari lagi, sekecil-kecilnya keluar. Dia ngelihat katanya ada pasukan berkuda pakai jubah putih yang keluar dari makam Mbak Riu, itu yang kecil. Itu ada pasukan berkuda mereka lihat. Itu kabur keluar. Saya lihat itu kok kabur semuanya. Jadi gaib ini yang apa? Yang yang yang yang yang, yang, yang lawan yang gaib. Itu mereka keluar semuanya. Nah begitu saya lihat ke anak ke anak, ke anak kecil yang santri saya ke makam itu di teras nggak ada yang berdoa. Itu pada gletak semua di kasur, katanya kayak dihipnotis. Saya giniin tangannya jatuh lagi, kok begini semuanya. Pada lemas katanya anak kecil, lemesnya katanya gini mata Matanya ngeliat, dilihat sama anak kecil pada ngomong semua bib, saya ngelihat kok banyak orang hibur pakai jubah putih di makam ini penuh katanya. Jadi mungkin suruh istirahat dulu biar gaibnya keluar semuanya. Nah mereka lihat gaib tuh Pak, melihat pasukan berkuda ke jubah putih keluar. Begitu lari keluar, mereka ngeliatin ke atas, tiba-tiba mahkamah baper ini ngeluarkan sinar berwarna emas sembara. Itu sinarnya kejadian kemarin, 2010 kemarin. Nah ini sinar gaib kelihatan dengan mata, ribuan kapol apa? Ribuan unsur ke Polres yang agama Kristen pun ngeliat di depan sini. Saya pun ngelihat dia ya, masuk ngelihat ini dipoto sama santri saya anak kecil. Itu sampai ke langit sinar berwarna emas. Sampai ke langit, muncul ribuan burung di sinar itu. Ribuan, ribuan burung itu ngedeketin mobil sampel PP tiba-tiba burungnya itu melempar batu dari atas mereka ngelihat tuh ada burung melempar batu aneh seperti burung ababil nah burungnya itu udah melipar batu itu turun turun ke bawah plus yes, hilang semuanya itu mobil kendaraan sampel PP dari depan gelapura sama mobil brimob sampai ke jalan raya kurang lebih hampir 300 kendaraan Medak semua kebakar tidak ada yang tersisa mobil water cannon mobil Beko apa kebakar semuanya. Nah ini Sapul PP yang ribuan berantakan semuanya dan banyak mati di tempat di situ yang kebakar badannya. Itu berantakan mereka menyelamatkan diri keluar. Begitu keluar ke jalan raya itu ngeliat, apa namanya ribuan ratusan ribu umat Nabi Muhammad penuh berbojong-bojong mau bela Makam Bapri nggak tahu datang dari saya mana saya nggak tahu. Itu penuh. Kalau saya anak kecil semua di sini. Mereka masuk keluar nari takutan masuk ke dalam. Begitu ke dalam itu harus takutan masuk ke dalam. Begitu ke dalam itu harus lewati sela-sela mobil yang kebakar, mereka nggak bisa jalan. Itu sampai badannya kebakar banyak supaya masuk. Nah mereka begitu sampai gelap lagi ke pertama mau masuk nggak berani. Katanya banyak pasukan berkuda, uh, naik kuda, pakai dua putih-putih yang jagain makam. Nah ini ke luar nggak bisa, ke dalam nggak bisa, itu terserah apa. Ter, terkurung sama masa, dijepet dia mereka ke pinggir laut dan nah, depan saya ini laut di Bapak ini ini lautnya udah dalam sekarang udah 100 meter lebih ini kapal-kapal besar Bang. ke pinggir laut penyelang Maghrib dan Isa udah terdesak nah itu mereka ngeliatin perahu ditaikin orang kayak jubah putih-putih nah ini perahu ini di tengah laut menjelang Maghrib dan Isa itu bukan perahu beneran tapi perahu gaib juga Ditaikinlah perahu di bawah ke tengah perahunya hilang tenggelam semua sapol pp itu masuk koran masuk tipi 800 sapol pp hilang di laut 75 brimob hilang di laut. Ditemukan di muara angke, muara baru sama orang nelayan. Jumlahnya 162 sampel PP ngambang. Badannya membusuk melalui belakang semuanya. Nah Bapak kalau ngelihat kejadian kemarin di Gelapura itu banyak ratusan mayat-mayat sampel PP. Di belakang makam Mbak Priuk ini samping ada rawa-rawa tadinya. Sekarang udah diuruk. Ini terciumnya dua minggu. Itu orang yang jarak ke makam Mbak yang jalan kaki di depan. Itu hidungnya ditutupin. Matanya bau menyengat yang membusuk yang enak. Dilihat sama polisi di rawa-rawa banyak puluhan mayat-mayat Sapu PP. Nah, ini yang di di media berita dari Bib ngasih tahu sama saya di sini itu laporan Bib yang mati kemarin hampir 2.000 orang Sapu PP kemarin. Cuman di di media bohong-bohong di atas bohong. Berapa Bib yang mati? Pitu dan Telu katanya tiga orang dan tujuh orang yang mati. padahal perlu itu banyak ini di depan. di laut aja 800 orang seperti itu. Cuma di media itu dan teluh 3 orang dan tiga orang yang mati Dan di sini di media satu orang santri yang 40 meninggal dunia Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi seluruh penjuru wali Allah seluruh dunia Dan demi Quran di sini Alhamdulillah bapak ibu santri saya satupun juga tidak ada yang meninggal dunia Hidup dan panjang umur sampai sekarang Ada santri saya anak kecil segini Bak orang koma yang kelihatan di TV bapak ibu kalau melihat, Itu dapat sama mereka survei itu diseret santri saya tarungnya lepas bajunya lepas tambah busana telanjang bulat dipukulin ratusan sapu PP itu tangannya kekupas karena diseret di aspal itu umurnya 13 tahun 17 tahun santri saya tuh sama dia kayak binatang udah santri saya kayak binatang itu digeret dipukulin ditendang-tendang diinjek injek itu udah gak berdaya saya ngeliatin enggak saya siapa itu namanya saya lagi tuh nggak tahu lihat itu dilempar ke truk sama dia dilempar ke truk ini lempar ke truk, dibawa ke rumah sakit depan. Itu dokternya angkat tangan ke santri saya. Udah gak bisa ada harapan, ini satunya Mbak Priyuk, anak kecil ini udah gak ada harapan untuk hidup. 9,5 pasti mati, katanya. Itu diimpos, keluar lagi diimpos, keluar lagi gak bisa. Nah, itu saya berdoa di sini rame-rame, jamaah, pakai air doa, air putih berdoa rame-rame. Mudah-mudahan itu kita punya santri, sehat lapis, sehingga bukan Udah dikasih kirimin airnya diminumin, usakin mukanya, badannya segala macam. Rupanya santri saya ini. Ganti hari, membaik Ganti hari, ganti hari, membaik dan sehat Itu bicara di rumah sakit depan dokternya Yang memponi satu saya Depan dokter wartawan konosam Depan polisi, depan jamaah Depan orang tua, depan saya Ngomongnya apa, Ibu? Bapak sama saya Bib, lagi tidur Di rumah sakit yang nungguin bukan hanya orang tua saya Bib, habisnya apa Orang pakai jubah putih, banyak di rumah sakit Pada nengokin saya Dan saya didatangin sama Sunan Ampel Rahmatullah Sunan Ampel mana? Yang diampel di Surabaya Padahal ini anak kecil ini yang ada niat saya mau kejarah Wali Songo Cuman belum kesampean Tapi didatengin sama Sunan Ampel nih, luar biasa Dan saya didatengin lagi sama junjungan Nabi Muhammad Nabi Muhammad seperti apa? Saya bilang, itu badannya bersinar Bip Kelihatan wajahnya, yang ketiga kali Kelihatan, ditanya ini penjenengan siapa? Saya adalah Habib Hasan Bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal Mbak Priuk Rupanya anak kecil ini didatangin Bapak sama Mbak Priuk ke rumah sakit kata Mbak Priuk nah kamu ini bakal baik bakal sehat, nah jangan khawatir nah ya. ayo nak ikut saya, rupanya anak kecil ini diajak sama Mbak ke mana ke sorga ibu, ayo nak ikut saya ke sorga begitu ngomong sorga katanya sekejap mata doang itu dilihat sama anak kecil ini sorga itu penuh ribuan buah-buahan kata Mbak priuk ini katanya nah kamu ambil buah-buahan mana yang kamu suka abis ini deh, mau diambil nggak tahu nih anak ini saking banyak, yang dikenalin Cuman anggur doang, anggur yang dimakan sama anak kecil ini banyak Bapak buah-buahan dan anak kecil itu sampai saya, sampai sekarang, hidup dan panjang umur Sampai sekarang, itulah singkatnya kemarin kejadian 2010, tanggal 14 April kalau nggak salah di situ Kejadian Jadi, nah, dapat dua minggu wali kotanya datang nemuin saya Peluk-pelukan sama saya minta maaf, Habib Saya minta maaf, omongan Habib ini benar manjur Gata, Iya, bapak si gendeng, saya bilang Makam wali Allah dibilang mati, orang hidup Bahasa Nabi Muhammad dikubur, wali Allah dikubur sahabat nabi dikubur, kakek hakikatnya beliau gak mati basar, lekal basar, serupa tapi tak sama seperti itu, akhirnya sekarang udah apa namanya udah udah aman sekarang pak dan ini mau dibangun pak, sama uang pemda dikasih dana hampir 30 miliar sama uang pemda, cuman ditolak sama orang tua saya lagi masih hidup saya bilang, kenapa pak kok gak mau aja, jangan itu uang panas, uang gak benar katanya jangan, jadi saya sama orang tua jadi amanat di sini makam sederhana dan asli uangnya juga uang dari orang-orang yang jarah-jarah seperti ini jadi udah, apa namanya tanpa proposal Pak di sini, seperti itu luar biasa ya dan doakan saya juga Pak, biar bangun masjid di sini karena tanahnya tersisa 3,5 hektare 3,5 hektar, 3, 3, 3 hektar setengah gitu 3 hektar setengah tersisa buat bangun masjid, santren, madrasa mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian lain. biar saya ngalamin, dan orang tua saya belum meninggal ngalamin juga Cuman sekarang ujian saya